Di luar kesibukannya sebagai selebritas, Nagita Salvina juga masih menjalankan perannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Ia rajin memasak, bahkan juga mencuci baju. Baru-baru ini, dalam tayangan menjadi suci, terlihat Nagita Salvina mencuci ditemani oleh suaminya, Raffi Ahmad. Menariknya, ia tidak mencuci dengan mesin, melainkan secara manual menggunakan papan penggilas. Dalam tayangan ini, awalnya diperlihatkan anak semata wayangnya Rafathal Malik Ahmad yang tak mau ditinggal oleh Nagita Salvinah bekerja. Rafat pun menangis dan dia ingin selalu ada bersama ibunya. Tadi duga Rafathal mengurung Nagita Salvinah dan Rafi Ahmad di dalam toilet dengan maksud agar orang tuanya itu tidak meninggalkannya untuk bekerja. Bintang serial di sini ada setan. Itu akhirnya mencuci baju, ditemani oleh sang suami dengan lihai ibu satu anak ini mencuci dengan papan penggilas. Aduh, Mbok Gigi, Mbok Gigi, kata Rafi, amat menggoda istrinya. Namun, Nagita tak terpengaruh. Ia tetap fokus menyelesaikan pekerjaannya. Diapresiasi, udah cuma gitu doang. Ucap pemilik nama lengkap, kita Salvina Mariana, tengker tersebut. Setelah itu, Raffi Ahmad memuji sang istri. Ia jauh lebih senang melihat istrinya mengurus rumah tangga daripada bermain game di ponselnya. Keren juga, mbok. Udah cuci. Makasih, mbok. Bagus, mbok. Daripada main game, lebih baik nyuci sebenarnya. Bagus, sayang, kata presenter kondang tersebut. Respon Warganet pun turut memberi komentar, wanita berkelas salut jarang. OMG, menuci pakai tangan. Barang biasa pun pakai mesin cuci, masya Allah, Mama gigi. Tulis salah satu warganet, rupanya ini semua adalah trik Raffi Ahmad. Ia sengaja mematikan listrik di rumahnya agar mesin cuci tidak dapat dipakai. Nagita sampingan mau tak mau harus mencuci dengan papan penggilasnya.